Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pada kesempatan ini Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Kita senantiasa diberikan segala kemudahan Dan senantiasa selalu diberikan rizki Dan dilancarkan segala urusan Amin ya Allah Guys pada kesempatan ini Gue ingin mereview beberapa unit Yang mungkin sekiranya bisa menjadi bahan rekomendasi Buat kalian semua diantaranya beberapa unit yang mungkin harganya bisa menjadi bahan pertimbangan karena yang menurut saya harganya masih worth it banget dengan kondisi unitnya baik apa itu dia saksikan sebelum ini Oke okay. di depan saya adalah mobil Luxio tipe X tertinggi ya tahun 2018 di mana pajaknya masih panjang banget tahun Januari bulan Januari tahun 2023 tahun depan ya dan juga untuk kondisi kondisi mobilnya masih cukup sangat luar biasa menurut saya masih grade B dan juga kilometer jarak yang sudah ditempuh mobil ini di, sudah mencapai 60 ribu kilometer seperti apa dalamnya kita akan cek. Untuk masih original ya ada beberapa lecet pemakaian wajar dan juga untuk setir ini yang utama setirnya masih kenceng masih ulir-ulirnya masih sangat bagus ya masih bagus enggak ada masalah nih masih sangat kencang Handle handle setirnya masih oke okay. dan juga di dashboard di dashboard saya lihat di sini tidak ada kerusakan yang berarti kalau lecet lecet sedikit masih cukup wajar. Nah, sarung jok sudah retrim sarung ya tidak paten nah, cuman sedikit ini aja nih biasa pemakaian ya pleading. Untuk kelayakan bocor atau kebanjiran kita cek ada ya. Masih bersih semua di sini. Untuk kilometernya kita lihat baru 60.000 kurang lebih. Okay, untuk mesin untuk kap depan ya mobilnya memang semi bonnet di bagian depan terdiri dengan radiator extra fan ya ini tampilannya dan air wiper ini aja ya saudara, saudara tapi ini terjamin ya nggak bekas accident atau lakah yang serius kalau lecet saja pemakaian wajar ada nah sejatinya ini mobil bekas pasti ada ini di open price seharga 145 juta masih bisa nego Harganya sangat worth it dengan kondisi karena PR-nya tidak terlalu banyak, ya. Harganya juga masih rekomendasi buat kalian-kalian semua, dan mobil ini cocok untuk usaha travel ataupun multifungsi yang sifatnya angkutan untuk keluarga. Ataupun usaha yang lebih Bagus ya Kira-kira seperti itu Baik Untuk kredit pun kita bisa bantu Nah yang Untuk kredit kita bisa bantu Minimal DP 25 juta Ban-bannya pun kita akan cek ya Untuk banyak masih Download dia modelnya dan loop 2021 dengan profil ban 195/65 ring 15. Oke, selanjutnya kita ada Delica Mitsubishi. Delica tahun 2015, pemakaian 2017, bertransmisi otomatik, warnanya warna hitam, pajaknya di mana bulan Januari tahun depan 2023 untuk plat daerah Semarang, dan berplat genap untuk nilai pajak sekitar 36-an. Progresif kedua. Untuk kondisi mobil masih sangat istimewa sekali Pemakaian 2013 17 Rakitan 2015 Untuk bukanya dia hanya memakai remote ya ini kuncinya seperti ini kita buka dia langsung otomatis elektrik mirrornya terbuka oh di pintu sini remote-nya bisa dibuka di sini pun bisa oke okay. Nah, ini interior dari mobil Delica tahun 2015. Untuk kilometer baru mencapai 65.000. Nah, sini masih ya. Nah, di sini kedua dunia. Jarak ke bensin 1,9 km. ada ini ini tampilannya untuk dalaman interior untuk kursi Captain Seat ya di depan spekernya tegas console box di Routrin. tersedia dengan nah tersedia juga tuh ya untuk cup holder untuk bagasi Di indikasi rusak ataupun cidera mobil ini dijual se open price di 215 juta. dua hai, yang hai, Selama hasil lanjut bisa menghubungi saya langsung di kolom komentar ataupun di nomor telepon yang tersedia di kelompok diskusi. Baik sekian terima kasih maaf apabila ada kekurangan. Wa bilahtofik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses terbakti otomotif